halo teman-teman hari ini temani kakak berburu mainan di akar kayu ya teman-teman hari ini kakak mau berburu mainan ayo temani kakak berburu mainan let's go mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu wow sepertinya hari ini sangat cerah sekali teman-teman kakak hari ini mau berburu mainan bersama teman-teman wah sepertinya kita lihat sesuatu tuh teman-teman apaan tuh wow kita menemukan banyak mainan teman-teman wah sampai ke atas-atas akar teman-teman kita dapat mainan sampai ke atas akar-akar lo teman wadidaw kakak sangat senang sekali teman-teman karena kakak dapat mainan sangat banyak kakak satu kali cari tapi kakak sudah menemukan dan mainan-mainannya itu besar loh teman-teman wadidaw ini apaan nih wah kakak dapat Macam tutul, jerapah ada singa, dinosaurus, dan dino lagi. Dan ada anjing, harimau, dan kakak dapat dino lagi. Wow, sepertinya hari ini kakak dapat banyak jenis dino, teman-teman. Aduh, kakak sangat seru sekali. Kakak sangat senang sekali berburu mainan, teman-teman. Sepertinya seru sekali loh, teman-teman. Wadidaw. Dan Hari ini kakak berburunya di sore hari juga teman-teman. Wadidaw, kita dapat harta karun. Kita dapat harta karun mainan teman-teman. Wow, kita dapat apa aja teman-teman? Wow, kakak gembira sekali karena kakak langsung dapat tempatnya. Tempat harta karun beserta wadahnya. Wadidaw. Yuk teman-teman, kita selamatkan yang Hewan yang lain ini. Wow, ada dino, ada zebra, macam tutul. Dino lagi. Dan ada singa di sini, teman-teman. Ada jerapah pula. Wah, wadah kakak sudah penuh nih, teman-teman. Dan ada dino juga. Ini jenis dino pula. Dan di sini kakak ambil harimau juga. Dan ini terakhir kakak ambil hewan anjingnya. Wow, waduh kakak, full sekali teman-teman lihat nih wadidawadidiu. Oke teman-teman, besok kita jumpa lagi ya. Kita berburu mainan yang lebih banyak lagi dari ini teman-teman. Wow, kakak senang sekali. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Di channel toys of mainan bye bye